Bagi yang mulia para pemimpin ASEAN, selamat datang di KTT ke empat puluh dua ASEAN di Kabupaten Bajo, Indonesia. kerja keras menjadikan ASEAN metas epicentrum of growth dan dengan ini saya nyatakan KTT ke 42 ASEAN dibuka.